Kami dari Medical Health HSSE Refinery Unit 3 pada hari ini tanggal 31 Mei 2022 telah mengadakan peringatan hari tanpa tembakau sedunia. Kami mengadakan kampanye anti rokok di dua titik yaitu di posko covid beringin, pos masuk pintu kantor dan pos masuk kilang dekat jalan kelapa sawit. Jadi di dua tempat ini kami telah mengadakan pembagian selembaran leaflet mengenai bahaya rokok itu apa, kemudian disediakan juga pojok konsultasi dan edukasi mengenai bahaya rokok secara medis, untuk screening mengenai kuesioner tingkat kecanduan rokok, tips-tips yang efektif bagaimana pekerja yang telah kecanduan rokok berhenti dari merokok kita juga mengadakan lomba foto kontes maupun video kontes dengan mengetek akun medical underscore ru3 at pertamina underscore ru3 mm -hmm. selain tadi ada di posko -co covid tadi pojok konsultasi dan edukasi mengenai bayar rokok secara medis kami juga mengadakan pembagian door to door di tim manajemen Nah, dengan harapan tim manajemen dari seluruh fungsi di Refinery Unit 3 mampu juga menghimbau kepada tim manpower-nya untuk yang sudah merokok bisa berhenti, kemudian yang belum atau tidak merokok tetap mempertahankan pola hidup sehatnya. Tadi juga ada kampanye simbolis penyerahan 3 batang rokok kepada tim medical yang dipatahkan dan Ditukarkan dengan paket buah apel Sebagai simbol untuk mengkampanyekan pola hidup sehat Dengan makan buah segar Lebih baik makan buah segar daripada Kita kecanduan asap rokok Mudah-mudahan RU3 Pelaju Terus Memiliki pekerja yang fit to work Tanpa kecanduan rokok Dan lingkungan yang Sehat Tanpa asap rokok sehingga produktivitas dan kinerja kilang semakin meningkat, kita makin berprestasi. RU3 kita pajak galuh. Hidup sehat tanpa rokok. Hidup sehat tanpa rokok. Hidup sehat tanpa rokok. Hidup sehat tanpa rokok. Hidup sehat tanpa rokok.